terutama kalau kalian yang benar-benar suka sama artwork dan udah punya beberapa artworknya, gue rasa ini nggak boleh dilewatin sih. Yo minasang hogen gadeska ore watyodesho. Welcome back on Mouthwash YouTube channel. Dan kali ini aku akan bahas dan review salah satu brand yang ya kalian udah tau lah, ya. Dan dia ini kolaborasi sama salah satu artis yang lumayan ternama juga. Oke, okay, stay tune. Oke, okay, ini tadi ya dari brand ternama yang bakal mau gue bahas. Langsung aja ya. Tada! Nah, dari lambang aja udah tau kan? Tapi kenapa boxnya kayak gini? Langsung gue quick unboxing aja ya. Hmm ada lambangnya ini wah wow. eh balik ini dia beberapa dari kalian pasti tahu, terutama yang anak-anak seni rupa kali ya biasanya ya oke langsung jadi buka. AUTO MOI hmm kayak buku Oke, ini salah satu artworknya dari si Automoi itu ya. Kalian pasti udah kenal lah. Nanti kalian bisa searching sendiri Automoi itu artworknya lebih kemana. Dia sih kalau menurut gue lebih ke painter ya. Seni rupa. Nah, kita lihat seikonya seperti apa. Oke, Seiko Automoi. Ini apa ini? Hmm, Ternyata ini ada sedikit... Mungkin kayak portfolio ya. Sedikit artworknya AUTOMOA. Oke. Okay. Good. Seperti biasa ada kartu garansi sama manual book. Langsung open. Ah. Ini dia seikonya. Seiko 5 SRPG43K1. Collaboration with AUTOMOA from Tokyo dan ternyata ini adalah limited edition backcase nya exhibition biasanya ada lambang Seiko 5 Superman nya tapi kalau yang ini dia ada artwork automoanya ya untuk backcase nya dan untuk case-nya sendiri yang di sini ini warnanya black stainless steel tapi dilapis sama black doff finishing terus rotating bezelnya ini insert bezelnya kayak pakai tempered glass tapi di dalamnya diselipin cuttingnya artworknya automoi juga ya di dialnya juga pokoknya ini serba automoi semuanya mulai dari painting di strapnya juga ini strapnya lighter dan dia size-nya 22 diameternya 42,5 mm dan ketebalannya ada di 13,4 mm dan seperti biasa untuk Seiko 5 ini tetap sama ya movementnya di automatic kaliber 4 R36 ada windows day and date fiturnya hack and winding terus dia power reserve-nya kurang lebih 40 jam and dial colornya black tapi tetap ada silhouette-nya uh, artwork auto muai ya ada oke okay. so far kalau gue lihat Seiko jarang-jarang ya ngeluarin kayak gini. Biasanya kan dia kalau nggak serinya dari karakter game, dari karakter anime yang beberapa waktu lalu ya. Nah ini dia bener-bener sama uh, an artist ya atau painter. Kalau gue lihat artworknya dia rata-rata dilukis ya. Jadi aku sebutnya dia painter dan dia lumayan terkenal sih untuk di Tokyo ya. So far kalau secara spesifikasi semuanya sama ya seperti Seiko 5 yang lain cuman bedanya ini adalah limited edition dan kolaborasi sama artis atau painter terkenal di Tokyo Auto Moi kalau gue rasa sih ini sebetulnya dipakai daily Delibiter oke okay sih warnanya keren terutama kalau kalian yang bener-bener suka sama artwork ya Terutama si Automoa ini Terus misalkan kalian punya beberapa Atau mungkin udah mengenal dia Dan udah punya beberapa artworknya Gue rasa ini nggak boleh dilewatin sih Keren Walaupun ini sebetulnya lebih cocok di dalam box buat koleksi ya Tapi kalau kalian udah punya beberapa koleksinya Atau mungkin dalam bentuk t-shirt maybe Atau kaos or jacket Mungkin ini bisa dipadu padanin sih Oh ya untuk SRPG43K1 ini untuk harganya ada di kisaran 5,1 ya, jadi juta 100 ribu. Untuk ukuran artis kayak auto moai sih, sebetulnya masih worth to buy sih, masih must have kalau gue bilang ya, terutama buat kalian yang suka artwork. Rotating bezelnya tetap bisa diputar, tapi since ini artwork, jadi sebetulnya nggak terlalu berguna sih kalau menurut gue ya, karena di sini nggak ada. Index marker minute ya Tapi it's okay Ini bener-bener piece of art sih Yang dipadu-padanin sama Seiko 5 So buat kalian yang mungkin udah menunggu Kolaborasi Seiko dan Auto Moai, Here we go Udah ready, udah on hands Dan udah aku bahas sedikit di sini. So yang mau berburu, Yang mau hunting Silahkan bisa langsung ke website kita atau aplikasi kita jadi ini gue rekomendasiin buat terutama pak yang suka koleksi ya kemarin kan versi anime sama game udah ada nah sekarang yang versi artworknya terus beberapa waktu lalu ada versi-versi yang lain yang mungkin belum gue bahas ya nanti mungkin akan gue bahas satu-satu uh, untuk uh, video berikutnya so gimana barusan buat Seiko SRPG43 yang tadi gua bahas yang ternyata limited edition dan kolaborasi sama automoa nah buat kalian yang udah pernah punya koleksinya automoa atau mungkin yang suka sama artworknya automoa dan kebetulan juga suka saiko kayaknya game 43 ini harus ada di koleksi kalian sih so happy hunting Oh ya, yeah, buat yang baru nonton, jangan lupa subscribe, terus like and comment. Buat yang ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komen. Terus, jangan lupa nyalain loncengnya juga, khususnya buat subscriber. Gue ingetin, biasanya gue kan ada surprise buat kalian. Jadi, kalau kalian nyalain loncengnya, kalian mungkin nggak akan ketinggalan berita-berita terbaru dari kita. So, I think... Sekian dulu untuk video kali ini. See you on the next video. channel